Ini tiap hari oh banget ketemu. Enggak usah sama ketemu kita. Kemugun. Kita enggak bosan. Ada Aa juga. <tuk> Tapi kita beda tim. Bye bye. Jangan ngorok nih. Terima kasih Si awet tuh dedek Live di Indonesia live, Jangan lupa Mudah-mudahan Amin Bagaimana menurut kalian guys Jangan lupa kasih komentar like, Dan masukkan agar tambah seru keuan Mereka berdua Yang so selalu akan kita sajikan Kabar terbaru terupdate Tentang